selamat siang rekan-rekan berdasarkan informasi yang kita terima dari keluarga korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2015 bahwasannya saat ini pelaku berada di wilayah Palembang dan berdasarkan Instruksi ataupun perintah Dari Bapak Kapolsek Pinggir Kita tim opsional Didampingi oleh penyidik Melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan tersebut Ke Palembang Bagaimana untuk kesiapan berkasnya Untuk penyidik Pak Saprijon Untuk rekan-rekan tim opsional Apakah masih ada yang mengenali Wajah beliau siap, siap. Baik terima kasih Oleh sebab itu Karena kesiapan pendidik sudah siap kalau dari rekan-rekan juga masih ada yang mengenali wajib yang bersangkutan, jangan lupa untuk kelengkapan perlengkapan operasional seperti borgol, senjata, rompi untuk dipersiapkan. Siap. Baik, siap gerak mengawali kegiatan pengejaran ke Palembang, doa mulai. Doa selesai, saya selesaikan, bisa masukkan teman Serat, tempat, berat. Pak. Masuk gua aja. Buka aja. Duduk dalam itu dah. Dah. Hmm. Saat ini kita akan menuju pelabuhan yang mana memang kita harus melewati jalur air untuk menemukan yang diduga pelaku pembunuhan yang telah terjadi kurang lebih lima tahun setengah. Oleh sebab itu, kami dari Polsek Pinggir meminta bantuan kepada satuan Reskrim Polres Banyuasin dan unit Reskrim Polsek Mariana. Dan berdasarkan informasi yang yang kami dapatkan serta bantuan dari Polres Banyuasin dan Polsek Mariana diketahui pelaku pembunuhan ini saat ini bekerja sebagai petani di sebuah perkebunan sawit yang berada di Banyuasin. Oleh sebab itu saat ini kita akan menuju ke sana, mudah-mudahan hasil yang kita dapat memuaskan serta kita bisa kembali ke makapul sepinggir dengan membawa hasil, sekian terima kasih. Eh tadi kateng jalur laut apa jalur air? Ah kalau air masih masih masih betul karena kan melewatin sungai. Kalau laut? Ngomong apa? Sama tamannya. tadi abang tak nampak. Kita sama nak beli gula. Buat kan yo yo yo Kita pasti gini, ah, ah. ke jalan kita gitu situ kan Nah, kita lagi Tunggu si Randy duluan lho Tunggu aman, apa? Tak payah, tadi baru Jo nah, nah, jo ikut ke, nah, nuk, <tuk> kan? Ada sudah lama kami cari ya. Sudah lima tahun setengah kami kami carimu ya. Ada kami sudah lama mencarimu, ya? Eeh. Sudah lama kami mencarimu. Eh, eh, eh, ya, ya, ya, ya, ya. Sudah lama kami mencarimu. Tuh, tuh, tuh. Kemana aja bapak selama ini, pak? Eh? mana aja bapak, soal lima ton setengah lebih, lima ton setengah kami mencari, kirim, eh, kirim, ah memang lima ton setengah kami mencari. Masuk masuk ke mobil. 어서, 어서, 어서, 어서, 어서, 어서, udah mulai nih